Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kali ini kita akan mengajak ya teman-teman sekalian dan juga diri saya sendiri untuk belajar bersama Ustadz Azhar Idrus. Karena ya kenapa? Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapat ketika kita belajar. Dan mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus ini guys ya Jangan pernah berhenti untuk senantiasa belajar Karena belajar itu ya teman-teman sekalian dianjurkan ya Mahdi lahdi. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda maka kita harus mengikutinya ya teman-teman sekalian. Karena kenapa? Yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah semuanya kebaikan kepada kita semua. Larangan, anjuran ya dan perintah apabila kita lakukan maka insya Allah... Ya, kita akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Apakah hukum mandi di sanwil lagun? <lacht> Ada juga eh? Apa hukum mandi di sanwil lagun? Jawabnya mandi di mana-mana pun harus Al aslu fil al ibaha Hatta ja'a dalilu ala khilafihi Keadaan hukum kita Asalnya Semua diharuskan Melainkan jika sudah ada dalil Yang menunjukkan tidak harus Makna konsep Islam ini Dia harus dulu Kemudian baru jadi haram Ada sebab Bukan haram dulu Jadi menancung Harus Main bola Harus Main snooker Harus Main perminton Harus Pergi mancing Harus Main dam Harus Ha, berniaga, harus. Buka kedai, harus. Paham? Ha. Semua harus dulu. Menyanyi, harus. Bila haram? Jika langgar peraturan. Bila bola itu asal harus jadi haram? Tak tutup aurat main bola. Haram. Jadi haram kalau tak tutup aurat ke kerana main bola? Tak, tak tutup, tutup aurat. Bila McBinton jadi haram? Kerana tidak semayang. Booking Dewan pukul 7 sampai pukul 10. Hangus maghrib. pang. Ha. Jadi haram kerana main main atau tinggal solat? Tinggal, tinggal solat. Abang ah, baru faham. Sudah? Haa... Ah. <coughs> Jadi... Mandi pun harus. Mandi laut harus. Mandi sungai harus. Mandi longkang harus. Mandi apa lagi? Mandi waterfall for air terjung harus. Mandi air bung harus. Mandi laut harus. Mandi pantai harus. Mandi pasir pun harus. Bila haram ah dipanggil panggil Sebab-sebab Yang mendatang. Kenapa mandi di Sunway lagun Jadi haram Kerana Dedah aurat Pakai spender Faham tak kis Orang nampak Aurat kita Betul. Terak Apa mana aurat Anggota badan Yang wajib tutup Bila pergi mandi Buka ke tutup Buka Yang wajib Jadi tak buat Haram Faham tak kis Oh Baru faham jadi kalau kita mandi sambil lagun, mandi telanjang Tapi kita seorang yang ada di Selangor ni Orang lain semua meninggal Haa, rujh Faham? Jadi masalah aurat kena faham Nak orang perempuan pakai bikini Two piece, orang putih panggil Nak, kita okey lagi Pakai seluar pendek, bini kita Kalau Cina, kalau orang kapek Two piece Sini, tempurung dua biji Sini karipap sekeping Faham? Ha. Tarik tali tepi ni Halal ke haram tengok? Haram Majlis itu jadi majlis maksiat Jadi hukumnya kalau begitu Haram Nak mandi boleh Mandi di tempat tertutup Faham? Ha. Sekarang Ada hotel-hotel Yang dalam bilik hotel itu ada kolam renang, nah. Di position ada satu yang bunga. Penyel panggil lupa. Aku tak duduk lagi tak ada duit. Tak duduk. Tak nak lagi. <laughs> eh. Apa tu Saudah? Bukan, bukan. <laughs> <laughs> bisa apa tu Saudah loh. Apa dia nama apa? Ha? Alexis Alaxis. Di Ampang dekat KLCC saya tengok ada satu dalam apartment uh, dalam satu bangunan okay, hotel yang setiap bilik kita ada kolam. Tak besar lah. Muak lah mandi dengan keluarga. Kita dengan bini kita pun boleh mandi tu. Betul tak? Itu ah, tak payah pakai karipap. Kita dua orang mandi gitu macam Doraemon. Dong. Itu <laughs> ah, halal ke haram? Halal, halal kerana tidak ada mata yang Malik. melihat. Ah, Islam itu indah. Bukan agama haram. Islam itu agama mengawal. Bukan tak boleh tapi ada solusinya. Betul. Ah, jadi yang... Galak-gata sangat nak mandi, open aku tu Ha, pergi sewa leksis Leksis tak mahal 700 satu malam Nah, Ha? Bawa bini Seronok, tahu tak? Halal ke haram? Kita dengan bini kita mandi telanjang Halal Nak-nak yang tua-tua dah ni, pengurusi pun semua Faham lagi, ha? Sebab dia orang ni nak jimok tak boleh dah Tak ada kemampuan Jadi berseronok-eronoklah dengan melihat Dona, ha, tak ni ingat. Ha. Ah, ah, ingat, ne? Ah, abang tadi ustaz kata tadi <laughs> boleh mandi telanjang lah kita. ah kita. Abang ni kata, bini tu imam kata. Faham lagi? dia? Ah, ha, bini pengurusi kata. Ah, jadi kita mandi telanjang malam ni. Dona, <laughs> halal ke haram? Gelak-gelak ke? Gelak, gelak. Ha? Halal. Ha ah, buat dalam malam ni. Terus aman. Faham? Haa, bini masuk, wanita rajang, pengurusi pun masuk. Pengurusi tengok bini rajang, meninggal dunia. Ha. Nah, pengurusi baru. Aduh, ha. yang kemarin ya, kita lanjutkan di part ini ya. Ini aja tetap ngakak kalau kita Soalan tengok, insya Allah. Soalan seterusnya. Okey. Menasihat orang lain yang suka melewatkan salat hingga terkadang tertinggal salat. Semayang ini wajib dan dia ada waktu. Inasallallahu alaihi wasallam. Adal mukminin. Nah oh, kita kata Allah. Sesungguhnya semayang lima waktu ialah kewajipan yang wajib atas orang beriman dan dia ada waktu masing-masing. Maka kita nak semayang asar mesti dalam waktu asar Semayang maghrib dalam waktu maghrib tak boleh campur-campur. Malahan musabe itu lain Boleh jama. Okey maka setiap semayang waktu, waktu wajibnya itu adalah luas. Bukan pada ketika azan saja. Berarti dipanggil wajib semayang ini wajibun muas atau wajib yang diluaskan waktu. Maksudnya, kalau maghrib itu dari tujuh setengah dan isyak itu lapan setengah. Maknanya dalam waktu sejam itulah waktu wajibnya. Bukan mula-mula. Faham lagi? Makna kalau maghrib tujuh setengah. Boleh semayang tujuh setengah, boleh tujuh empat puluh, boleh tujuh lima puluh, boleh tujuh enam puluh tiga, tujuh lapan suku, lapan dua puluh, semua boleh. Cuma ingat, dalam sejam waktu maghrib, dalam dua jam waktu asar, dalam tiga jam waktu zuhur, dalam sejam suku waktu subuh, dia ada lima waktu. Waktu pertama, waktu fadilah, waktu yang paling awal Pak Azan, paling banyak pahala. Waktu yang kedua, 15 minit lepas azan Dia waktu ikhtiar Waktu yang kita boleh pilih Waktu yang ketiga, waktu jawas Harus kita semayang Contoh, waktu jawas, semayang zuhur pukul 3.30 Waktu harus, bukan haram ha? Dan dia ada waktu karahah, waktu makro 15 minit, 20 minit lagi nak masuk waktu lain Waktu karahah Dibenci kalau semayang waktu itu. Maksudnya semayangnya tidak berdosa, semayangnya sah. Tapi pemilihan waktu itu tidak disukai oleh Allah. Kalau kita sengaja. Dan ada satu waktu yang memang haram. Iaitu waktu tahrim. Hampir masuk waktu lain, baru nak takbir. Haram perbuatan kita. Bukan perbuatan semayang haram. Melambatkan itu yang haram. haram. Faham atau tidak? Faham. Faham malaen waktu isya kat anu panggil rakyat panggil waktu isyak isyak ni lain dari yang lain kerana kita semayang awal boleh tadi 8.30 10.30 pun boleh 12 malam pun sunah nabi sallallahu alaihi wasallam Waktu isyak ada dua waktu Satu awal azan 8.30 Kemudian yang kedua Nabi Semayang lewat Menunjukkan dua waktu ini Dua-dua berpahala belaka Jadi kalau kita tak ada sebarang program Abba Semayang Isyak Masuk waktu isyak Kalau ada program Abba kita Semayang Selepas selesai program Faham? Faham Soalan seterusnya Ayah saya meninggal dunia Meninggalkan sedikit arta Ayah meninggal dunia tanpa menunaikan hukum haji Adakah patut arta yang tinggal oleh ayah guna untuk puan haji Jika itu siapakah yang bertanggungjawab untuk tunai haji tersebut Haa bagus soalan ni ah. Haa Haa ni Untung mari mengaji Duk rumah buat benda Tahu tak Haa Bukan lari rumah kita Ni nak pergi kuliah Bini tak bagi Nak gimana bang? Ada kuliah mana ni? Allah, janganlah pergi. Saya takut duduk seorang. Semalam kan, ada macam anak katak tau. Dekat dapur. Dekat dengan kaki saya. Aduh, anak katak punya pasal. Laki tak pergi mengaji. Bongok, tunggu. <laughs> Faham tak pergi? Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar bawa Nabi Ismail. Atas dukung. Faham? Mana masa tu? Di lembah Mekah. Belum ada Kaabah, belum ada rumah, tak ada orang, tak ada kampung, tak ada seba'i, tak ada makanan, tak ada duit, tak ada air. Tahu tak? Pangah, panah. Nabi Ibrahim dipanggil pulang oleh Allah ke Palestin, meninggalkan dua beranak Bertahun-tahun di bumi Mekong. Nak, belum ada rumah orang, belum ada orang, belum ada apa-apa. Nak, kita tinggal bini sekejap je ya, dalam rumah. Ada kipah, ada nasi, ada air, ada macam-macam benda. Tak, nah, sejang eh. Tak sanggup tinggal bini untuk datang benda yang wajib. Tak, nah, jawab di hadapan Allah. Allah. Nah, Allah. Haa. Atas dunia macam-macam kita boleh sping. Haa, 360, 480. Faham lagi? Haa, akhirat mu sping, kelepuk, reboh berleping. Tak, nah, haa. <tuh> Jadi... Ayah meninggal dunia, meninggalkan duit RM5,000. Faham? Faham persoalan? Faham jawapan? Ayah belum pergi haji. RM5,000 tak boleh pergi haji. Sekarang paling kurang RM10,000. Tuan tak ada? Okey. Oh, okay. RM5,000 tak mampu pergi. Tapi bila mati... Adakah wajib kita ambil duit ayah RM5,000 untuk buat haji? Jawabnya wajib. Allah. Kalau tak buat... Berdosa siapa berdosa orang yang hidup faham tak berdosa oh, dan okay. orang yang mati tidak lepas tuntutan haji di akhirat cara hendak mana ada dua cara yang pertama ialah kita sendiri upah orang buat haji betul dipanggil haji. haji badal haji badal sama ada waris ataupun orang lain boleh badal haji lebih kurang 3000 ringgit belanjanya jadi, kalau tinggal RM5,000, cukup tak RM3,000? Cukup. cukup. Wajib ambil RM3,000, duit si mati, bagi ke tabung haji ke apa ke badan-badan yang akan buat untuk badan haji. Faham? RM2,000 lebih tadi, baru di Kalau kita waris kata, jangan lah duit ayah. Saya ada duit, saya akan hajikan ayah. Boleh. Syarat anak itu sudah haji. Faham lagi. kih? Ah. Jadi duit RM5,000 tidak diganggu, bagi-bagikan sama adik-beradik. Faham? Haa, kerana ada waris yang menggunakan duitnya sendiri. Soalan seterusnya... Saya seorang pesakit kanser tahap 4. Allah. Saya mendidik anak saya tentang agama sejak dalam kandungan. Sehingga dah dihati quran Malanya dia telah derhaka pada saya, telah mendengar fitnah orang tentang saya. Apakah saya masih kurang mendidikkan agama pada anak saya sehingga dia derhaka kepada saya? Ya ke? Dia dah cancer tahap 4, anak yang habis Quran derhaka pula pada ibunya. Na'udzubillah. Na dia ya begini. Setiap kehidupan kita ini, kita faham baik-baik. Bila duduk di dalam dunia, dia tak lari daripada baik dan buruk. Okay. Kalau tidak sihat, sakit. Kalau tidak sakit, sihat. Kalau tidak kaya, miskin. Kalau tidak miskin, lawannya kaya. Kalau tidak susah, senang. Kalau tak senang, susah. Kalau tak bahagia, derita. Tak derita, bahagia. Itulah kehidupan dunia. Akhirat nanti, Allah akan asingkan dua ini. Suku-suku. Setiap yang baik untuk ahli syurga. Jadi ahli syurga, tak ada miskin, semua kaya. Ahli syurga, tak ada menangis, semua gembira. Ahli syurga, tak ada sakit, semua sihat. Dan sifat yang buruk tadi hanya ada di dalam neraka. Ahli, ahli neraka, semua miskin, semua derita, semua menangis, semua sakit, semua sedih dan sebagainya. Maka kita redha dulu dengan apa yang Allah caturkan kehidupan kita ini. Dia panggil rukun iman yang keenam Beriman dengan qadok dan qadar. yaitu ketentuan dan hukum yang Allah hukum atas diri kita. Kita redha dan tidak marah. Setiap yang berlaku mesti ada hikmah. Betul. Kita sudah jadi ibu yang baik. Yang hebat. Kerana anak kita habis 30 juzul. Anak pula darhaka kepada kita. Dan kita pula kena penyakit kanser yang berbahaya. Nampak? Nah. Itulah diantara yang Nabi kata. Tidak ada suatu perkara. Yang menimpa orang yang beriman. Pasti Allah jadikan balasannya. Allah hapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Maksudnya. Dalam kes perempuan ini, ibu ini, Allah nak dia mati nanti dalam keadaan bersih daripada dosa. Allah. Ne, nah, ialah Allah datangkan penyakit, Nabi kata bukan kata kanser, hatta syauqah, duri yang kecil je yang tercocok pada jari pun menghapuskan dosa. Apatah lagi penyakit kanser. Apatah lagi dengan anak yang derhaka, ibu yang redha, yang sabar, hapus dosa. Maka matilah dia nanti dalam keadaan bertemu Allah. Sunyi daripada dosa. Itu kelebihan dia. Faham lagi? Kita dah buat yang terbaik. Kita nak? Ha, jadi redha dengan Allah. Anak derhaka, jangan kita doa-doakan yang tidak baik. Kerana doa ibu itu makbul. Walau jahat lagu mana pun anak kita, doakan yang baik untuk dia. Dan bagi wow. diri kita, kita yakin dengan janji Rasulullah, tiap yang Allah kenakan musibah, maka pasti menggugurkan do dosa. dosa. Nah. Soalan seterusnya, mana lebih afdahl? Paling banyak pahala, korban di tempat sendiri atau negara lain? Jawapnya, faham dulu makna afdahl. Baru boleh. Terima jawapannya Dia kata mana afdahl Antara korban di Selangor atau korban di Sudan atau Syria yang kelaparan jawabnya apa makna afdahl Afdahl itu banyak pahala Jadi ulang balik soalan Mana lebih banyak pahala Betul atau tidak Betul. Ha, Maksud afdahl Afdahl, afdahl Ini mana aksarusawak terlebih banyak pahala. pahala Kalau awak nak tanya mana lebih banyak pahala maka korbankanlah di dua-dua tempat ini Itu jawab. dia Di Selangor korban Di Kambodja pun korban Dan Di Sunway korban Di Syria pun korban Betul tak lebih banyak pahala Itu jawapan dia Tahu saya nak sibuk, nak balah? Ini dia balas dalam Facebook Orang ni kata di Malaysia Allah Orang tu kata di sana lebih Allah La ilaha illallah yang tukang balah tu tak masuk pula korban. Betul juga sih. Kalau kita ambil mana satu? Kita ambil korban di Kemboja, tahun ni tak korban di Selangor. Hak seorang ni pula korban di Selangor, tak korban di Syria. Dua-dua ni semua dapat pahala banyak belaka. Faham? Sebab korban, korban ini sembelih lembu ini kerana Allah, bila kerana Allah orang panggil kerja dengan Allah, bila kerja dengan Allah Allah bayar ke kerajaan Malaysia bayar? Saya jawab. Allah, Allah bayar. Bila Allah bayar, ada tak gaji yang sedikit dari Allah? Tak ada. Bukan kata korban. Nabi kata, Manqadah subhanallah, tamla'ul mizan ya mal-qiyamah. Wa manqadah subhanallah, walhamdulillah, tamla'an ya mal -qiyamah. Siapa hanya kata, subhanallah. Sekali je. Penuh timbangan neraca akhirat nanti. Siapa yang kata dua kali? Subhanallah, alhamdulillah. Dua penuh timbangan pahala pada hari kiamat. Itu baru ucapan yang pendek. Bayangkan dengan sembelih lembu di Selangor. Betul tak? Allahu Bukan dengan Allah. Malaysia bayar. Malaysia tu tak got cerita. Kita terima, faham? Ba ba. Lembu korban tempat saya ni Seka. Mana lebih abah? diberi pakai miskin atau masak dagingnya semua jemaah boleh rasa ha baik dia kata lembu korban disekor je di tempat dia jadi hak mana lebih afdal beri daging korban yang mentah-mentah beri kepada orang miskin atau masak supaya semua ahli qariah dapat makan sama-sama faham ha mujur dia mari malam kalau tidak jengkreng orang ini. ni faham kerana dia sudah salah faham okey Daging korban, haram tidak diberikan kepada orang miskin dan tidak. tidak sah. Nah, masuk korban buat BBQ. <laughs> Ramai? Ramai kan? Dia masuk korban sebagian, dapat 9 kilo. Ha? Oh, untuk dalam peti sejuk dia, 3 kilo, lebih 8 kilo, BBQ. Panggil kawan-kawan pejabat semua. Oh, makan. Ha? Tak sah korban. Faham lagi? Faham apa? Pasal bodoh. Pasal apa bodoh? Tak mengaji. Itulah pasal. Daging korban wajib beri yang mentah kepada orang miskin. Tak bagi tak sah korban. Tak. Apa tujuan korban? Tujuan korban ialah menyemeleh binatang yang tak mampu disemeleh oleh orang miskin. Lalu dagingnya diberi kepada orang yang mereka tak mampu membelinya sepanjang tahun. Siapakah mereka ini? Orang miskin. Kita korban tak beri orang miskin. Makanan di Korea bodoh dari syiah faham lagi faham korban bukan untuk kita nabi korban dapat seekor unta daging dipegang dengan satu tapak tangan saja untuk keluarga nabi dan nabi makan yang lain semua orang miskin kita korban satu tapak tangan untuk orang miskin satu besen buat balik rumah itu mazhab ayah ping ah okay? betul kan balik okey betul kan balik Nah, Kita sudah buat makan-makanlah. Yang boleh begini Kita dapat 9 kilo Harus Harus Buat 3 tompok Setompok 3 kilo Setompok 3 kilo Setompok 3 kilo 3 kilo Serkah orang miskin Sebagai wajib 3 kilo Untuk yang bukan miskin Kawan-kawan Ali Korea Kawan jabat 3 kilo Kita makan lagi Itu harus Tapi kurang pahala Yang paling banyak pahala Serkah sunnah Iaitu Nabi buat Sebeseng, ambil satu tangan, perak masuk dalam daging, angkat begini, banyak mana lekat, itulah Nabi dan keluarganya makan. Banyak mana lekat, sekilo atau dua kilo, itulah untuk kita buat balik dan anak bini kita makan. Faham? Selebih sebeseng, orang miskin. Itu sunnah Nabi SAW. Alaihi Wasallam. wa sallamu wa barakatuh. Kita tak, bagi orang miskin, besar-besar ni. Untuk orang miskin. Aluhai watong. Aluhai watong. Pak rumah, 8 kilo. Buat nak peti. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Orang kafir di tempat kita zimi atau kafir harbi? Kafir zimi kafir yang tumpang duduk di bumi umat Islam dan mereka tidak ada mengganggu, menghina, mencaci dan sebagainya, campur tangan dalam hukum-hukum Islam dan mereka sangat menjunjung tinggi perintah peraturan Islam di negara itu. Nah, adapun kalau kalau harbi mereka campur tangan, menghina, campur kuasa, menindah dan sebagainya. Nak mengenakan peraturan-peraturan, tak boleh semayang, tak boleh tutup harap, gitu-gini. Itu harbi yang wajib diperangi. Siapa yang tak perangi, berdosa di akhirat nanti. Allah. Saya kerja dengan majikan bukan Islam. Bila tu salat, saya lalu dimarah kerana mengambil masa bekerja untuk salat. Apa yang perlu saya buat, tidak boleh tinggal semayang. Kalau tinggal, masuk neraka juga. Wajib semayang. Dan sampai berhenti kerja pun wajib berhenti kerja. Tak? Nah, nah, kena ingat. Agama Tuhan beri kita lima perkara. Dalam hidup kita lima perkara. Ramai orang mabuk tadi tak tahu aku. Ini lima perkara. Kena ingat sampai mati. Bang, lima benda Tuhan beri kita. Pertama, yang paling tinggi, agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Kelima, harta benda dan dunia, pekerjaan dan sebagainya. Paling rendah pekerjaan itu. Nombor satu agama. Kita agama nombor lima. Kerja nombor satu. Tengok tak? Akhir janti bertemu dengan azab api neraka Allah. Kenapa? Ah. Nak dapat dua tiga ribu sembilan, sanggup tak semayang. Dua tiga ribu sembilan, sanggup tukang tuang, alok, dilaknat oleh Allah pagi petang, siang malam. Nah. Ha? Soalan seterusnya, Apakah yang dimaksudkan dengan adil poligami? ni baru soalan. Adakah kasih sayang perlu sama rata? Bagus, dia tanya. Kalau tak tanya, tak sudah. Apakah maksud keadilan? Adil ini membahagikan ialah giliran. Kita ada dua orang isteri, wajib ada giliran. Maksud giliran ialah waktu malam sahaja. Bukan waktu siang. Faham? Nah, siang, bebas. Acara bebas nah ah dada boleh lengkuak lentang boleh paham <laughs> lagi ah kupu-kupu pun boleh kan malam itu giliran jadi malam giliran isi satu kena pergi rumah isi satu malam isi dua kena pergi rumah isi dua paham atau tidak ha. pada malam isi satu boleh tak pergi ke rumah isi dua? boleh untuk tujuan yang penting nak bagi duit sekolah tertinggal ada anak atau makanan atau nak to anak yang bukan giliran pergi klinik itu boleh faham tak gini. Eh? Kemudian yang kedua, adakah wajib sama rata kasih sayang tidak wajib? Mana-mana ada ustaz kata wajib sayang sama, ambil ustaz tu buang dalam kolam Sunway Pyramid. Itu <SILENGALAN> bukan ustaz, itu bangang namanya. Bang, kerana ulama-ulama dunia bersepakat mengatakan kasih sayang tidak wajib, adil. Kalau wajib adil, tak ada seorang mampu buat sebab Nabi sendiri mengaku dalam hadis sahih Aku tidak mampu untuk adil dalam bab kasih sayang Dan Allah memang tidak wajibkan Adil benda yang kita tak mampu buat Yang adil ialah yang zahir Sini pergi, sana pergi Sana beli baju, sini pun beli baju Itu mudah Kasih sayang tak akan dapat kita buat sama Contoh Contoh Nah, ha, awak orang mana? Ha? Syah Alam Okey Ada berapalah baju lebih kurang sepuluh helai. Okey. Ada tak satu helai yang paling kita suka pakai? Baju <trik> apa? Ada. Sari. Apa? T-shirt, <trik> <trik> T-shirt gambar apa? Bosku. <trik> ha, nah, Kenapa awak suka pakai awak tu? Adalah sebab tak? Bermaknanya kita lebih banyak dalam yang lain giliran kita ambil yang tu. Kadang-kadang basuh belum kering betul pakai balik. Betul tak? Itu tak tu baru baju kita tak mampu samakan dah. Faham tak lagi? Apatah lagi manusia. Sebab itulah seorang ibu bapa dia tidak dia dia benda ni dia azab di akhirat kerana dia lebih sayang pada anaknya yang tertentu. Kerana sayang hati benda yang tak boleh kita buat secara adil. Betul tak? Dia secara insting sahaja. Ha? Lebih sayang yang nombor dua, yang ni lebih sayang yang bungsu atau lebih sayang yang sulung dan sebagainya. Ha? Yang haram ialah kita hanya beri yang bungsu duit, yang sulung tak bagi duit. Itu baru berdosa. Faham tak? Soalan seterusnya... Apakah status pernikahan laki-laki dengan wanita tersebut yang telah berwalikan bapak yang palsi? Bagaimana pula si bapak yang telah bertawabat? Baik, bapak ni ada melakonkan dosa besar di sisi Allah. Kemudiannya bapak ini pasiklah bila buat dosa besar. Minum arah, judi dan semayang dan sebagainya. Okey? Tapi bila berkahwin, bapak ini sudah jadi wali. Apakah hukum perkahwinannya anaknya sekarang? Kerana bapaknya, rupa-rupanya bapaknya ni, contoh, Mainan muaykah. Sedangkan wali itu kalau pasik tak boleh tak sah nikah. Ah, Baik. Okey. Memang betul. Puncanya ialah hadis. La nikaha illa biwaliin rasyidin. Tidak akan sah nikah. Mereka wali yang elok. Maksudnya wali yang tidak pasik. Wali yang pasik tidak sah nikah. Wali yang tak semayang. Tak boleh jadi wali. Ha. Ingatlah. Tengok. Kalau kau kau perempuan. Awik-awik semua ingat. Ciam ayah awak nanti nak kahwin. Ayah awak ni yang pasik ke tidak? Kalau pasik tak sah nikah. Allah. Haa. Ramai orang tak agam dia ni. Sebab itulah huru hara dia. Nah, anak jadi macam malak pun. Ayah main nomba eka. Tak sah. Ayah minum arak, lika, biar. Kena setak. Enggile kain nalai dia. Nasarul sabdu nalai. Tak sah. Faham? Ayah tak semayang. Tak sah. Itu semua fals. Allah. Tetapi jika pernikahan dengan wali pasir itu sudah lama berlangsung. Hukumnya dimaaf pada syaraf. Ada sebut dalam kitab Fatawa Syekh Ahmad Fatah ni Boleh rojok di sana eh? Ada pun yang baru nak kahwin Tak boleh Kerana-kerana faaf Karena kalau disuruh nikah semula Jadilah satu ke satu petaka besar pada umat Kerana kebanyakan umat akhir zaman ini Rata-ratanya Farsi oke okay guys sudah selesai videonya dan masya Allahu akbar banyak sekali ilmu yang kita dapatkan daripada soal jawab agama daripada usad ahzhar idrus dan juga banyak soalan-soalan yang saya juga baru tahu guys berkenaan dengan uh, menikah ya kan yang mana bapaknya itu fasik bapaknya itu uh, pendosa mungkin pe, apa ya namanya ya uh, minum khamar ya kan meninggalkan sholat dan lain sebagainya maka itu tidak sah sholatnya maka itu uh, kita semua ya yang nak hendak menikah maka peminta kepada bapak kita agar supaya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ikan ya pasrahkan walinya kepada wali hakim macam tuh ya kawan-kawan oke itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga kawan-kawan semua ya yang sudah menonton video ini terima kasih banyak semoga kita diperjumpakan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan ulama' berkumpul Kumpul dengan para masyayikh Para ustaz dan juga Para orang yang saleh. Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dengan begini kita mengharap berkah dari mereka guys ya? Dari beliau-beliau ini Seperti Ustaz Azharidrus dan Ustaz-Ustaz yang lain Ya kan kita mengambil barakah daripada mereka semua. Dan kita meminta kepada Allah agar supaya kita termasuk orang-orang yang dekat dengan orang yang saleh. Oke, okay, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.